Jadi bang cek kan? Iya benar <laughs> Ah baru ketemu ya Biasanya mainnya sore katanya Iya aku baru lagi nih, baru main malam lagi oh. Aku baru online oh, ini langsung ketemu ya Oh lagi live ya? Enggak, kamu enggak live Oh enggak Kamu live? Aku enggak, aku gak pernah live sih Eh YouTube-nya apa, aku lupa namanya biar ya, push oh push-push ya <laughs> aku udah subscribe dulu katanya aku juga, bang co udah aku subscribe gila keren coba, coba aku mau lihat sebentar ya uh, channelnya keren-keren sangat termotivasi motivasi apa enggak <laughs> ada <laughs> isinya opa-opaa ah. iya, opa uh, opa sarangi ya. Aku lihat like YouTube aja sama Jawa Korea ah, Dan... de deh ini jadi takut apa? Kenapa? Huh? Tangkut? Ada banget. yang lebih pro di sini? Enggak enggak, enggak enggak enggak bisa bahasa aku formal sih. Aku juga. Oh. Uh, uh, aku tuh gak ngerti informalnya. Oh. Informal, informal. Kamu belajar di mana? Oh, di. Kamu Ah, 1 tahun. sih. <tuh> <Ayu>. <tuh> Wah, keren gila gila ini. Kamu mah oh, Belajar di mana? Dari itu aja nonton drama YouTube itu sih. <tuh> Tapi ini sih OBTV ini banyak membantu sih, kayak ngobrol sama orang korea Koreanya langsung tuh. Iya, membantu. Heeh. dong. Apa? Iya, master chef Lah, yuk kembali. <laughs> kembali. Aku nah, aku dulu kayak apa ya, termotivasi kayak apa namanya? Lihat-lihat orang Uh, apa namanya uh, pada nah, YouTube tapi kan mereka mm -hmm. pakai English language kan iya yeah. uh, aku nggak uh, bisa bahasa Inggris bahasa Inggrisku pas-pasan uh, <laughs> punya tahu tiket bahasa Korea pakai bahasa Korea aja nyari orang Korea gitu oh gitu kalau bangkit tahu bahasa Korea dari mana ya belajar sama sih aku baru sebulan belajarnya Uh, baru sebulan udah pinter aja, aku setahun gini-gini <gasps> Itu Hangul ya? Kamu, oh, kamu bisa baca Hangul? Justru yang pertama kali aku pelajarin tuh Hangul Udah master berarti Kalau Hangul udah, kalau ngomong oh. bahasa koreanya mah masih belum lancar Tapi udah lancar aku lihat, selan-selan, <tuh> bagus-bagus Opa, <tuh> <tuh> sarang Hangul sih pun deh <tuh> Grauopa jadi ya, tersipu-sipu lah. Ya. Kamu asli Banyak mana? Banyak ini, ya? Kamu asli mana? Aku asli mana ya? Aku orang Jawa. Oh Jawa sama dong. Tapi sekarang di Makassar. Oh, Makassar, kiraan -kira kamu orang kayak uh, Jakarta, mungkin hmm. Sumatera. Aku mikirnya gitu. Oh enggak aku, sih. Aku nyari kamu gitu kalo gak pernah ketemu katanya main sore main sore iya main, main sore bang aku main sore capek lima ah pernah belum aku habis sholat asar tuh main pokoknya sampai, sampai sekarang. sebelum ahrib. sampai sebelum maghrib hmm. hmm. biasanya eki, eki. ini kan aku baru main sih baru hmm. main baru klik wah langsung ketemu terus <laughs> Wah, Ini barunya nyoba main malam lagi sih, baru mau nyoba. Oh, bahasa, hmm. Bahasanya apa lagi, Chinese? Bahasa Cina ya, bahasa Cina. China. Mandarin China juga, Mandarin juga. Belum belum. Kamu udah ke China ya? Enggak, justru Koreanya lebih aku. Oh. Karena Cina tuh lebih susah. Kan kalau bahasa Korea kan ada alfabet ya? Nah. Ah, kalau Mandarin tuh nah, gak. Kan ada. Mandarin pelajaran di mana? Menarik kan jurusanku sebenarnya? Aku kuliah oh, kan. Pantas saja. aku <laughs> Tapi... ambil pendidikan bahasa Mandarin. Cuman gitu eh uh, karena kan Sekarang masih kuliah Udah, udah, sudah, udah, udah lulus. Sekarang cari translator gitu. Ya. Pengennya. Kemarin sempat ditawarin jadi penerjemah sih. Oh iya? <laughs> oh, keren dong. Cuman ini ceritanya, ceritanya Kamu live streaming gak? Enggak, aku enggak live. Oh, streaming enggak pernah. Kalau kalau, kalau kalau live streaming enggak tuh bisa Kedekaran semua. Enggak, aku enggak, enggak pernah live streaming Heeh. Gini gak? Kemarin uh, ditawari ditawarin ada mm -hmm. ada perusahaan Koya di tempatku. Mm Heh. -hmm. Sama si teman itu nawarin. Mau cek mau enggak? jadi Bahasa gitu. Korea itu pas-pasan mbak, itu kan. Bahasa Korea itu pas-pasan. Nah, selebihnya kan aku nggak mau kayak kerja, 8 jam kerja harus terikat sama perusahaan, kan? Aku lebih senang karpetin serilain gitu kan. Terus aku nggak maulah 8 jam kerja. Ah oh, udah coba aja. Terus banyak ini yang maju itu kayak dari lembaga, -lembaga pendidikan itu maju ke paper itu. Tapi, hmm. tapi pas interview gak ada yang bisa ngobrol oooh <laughs> nah, gitu ya. nah. pas interview gak ada yang bisa ngobrol gurunya juga maju terus dikasih kesempatan sama si yang calo yang apa yang ngasih kerjaan job itu lah gurunya udah kamu coba gurunya, sih, gurunya maju pas gurunya maju sama juga gak bisa dia kayak hmm. gak tau maksudnya dia kan kalau belajar kursus kan kayak resmi kan, kayak inika, inida itu kan hmm. setelah maju ditanya jawab nggak bisa sepuluh oh. belajar, aduh gak bisa gitu kan cuma tahu uh, Angmar Chaudhroh kan uh, dia dengerin, cuma dengerin kan cuman hmm? dia mau ngucapin uh, mau jawab ulang itu dia gak, gak bisa gak bisa, bisa dengerin artinya bisa katanya sih. Iya. soal pengucapan. Oh gitu. Masuk majus sih. Cuman enggak tahu ketarap kenapa. Lah orangnya orang-orang bilang tuh. Oh, sama mereka udah bahasa itu, bahasa hmm. Jawa itu, bahasa udah bisa enter. Iya. Mmm, katanya bisa. Cuman katanya mau nunggu orang Korea eh, 14 orang itu mau ke perusahaan itu tapi kayak nggak itu, gitu. Mm. Nah, Cuman nggak nah, tahu kenapa ini apa diterjemahin sendiri apa dia ngundang orang Korea? Soalnya tempat orang Korea ada 15 belas tahun di Indonesia. Oh, mm. dia punya punya istri, punya anak, udah di Indonesia mungkin ya. Hmm? Tidak punya keluarga lah di Indonesia, istrinya orang Tangerang, Jakarta. Jadi ngurusin hmm? kakek itu itu eh, udah lama sih, sepuluh tahun, sepuluh tahun sih. Hmm. Sebelumlah kelas tahun, dia punya cabang di Jakarta kan. Katanya hmm. hmm. ini aku punya kontrasepsi, tapi cewek bicarakan gajinya, sebulan juta dia suka. Kau minta gaji berapa gitu? Aku bingung kan. Iya. Yeah. Aku sasaran ini aku nggak tahu ini mau ngomong apa kan maksudnya mm -hmm. aku belum pernah maksudnya jadi cuma kayak gitu belum punya bayangan ini gajinya ke suasana yang gaji lebih ntar bisa ngomongnya muntanya gede kan tapi emang kalau panarjema itu segitu sih kadang kita yang malah ditanya gitu kayak iya, kamu aku. gaji berapa oh, gitu kamu udah punya wapasan kayak gitu ya ya soalnya kan aku di bahasa Mandarin ya itu banyak kawungan kayak berapa berapa berapa coba aku maksudnya aku pengen sharing kan maksudnya suatu saat aku keluar ulang aku mau mau tahu gitu tapi enggak ini itu kan ada temanku nih ada kayak apa sih namanya tambang ya ditambang gitu loh di Sulawesi Tenggara temanku Cina tapi ya Mandarin ya Sulawesi banyak itu ya perusahaan tambangnya ya terus itu butuh man translator mandarin gitu loh terus uh, pokoknya ayo sampai di, bener benar butuh kan nah, itu tambangnya itu maksudnya translatornya bikin apa maksudnya uh, si bosnya mau ngapain atau jadi penerjemah orang pekerjanya atau gimana iya kayaknya bisa dua-duanya gitu loh pokoknya yang berurusan sama penerjemah gitu loh nah, nah. ya lisan maupun tulisan kayaknya ya kayak terus gitu malu. Hmm, ini temanku ke sana, dia berangkat, tapi aku enggak karena aku enggak mau jauh-jauh. <risas> Kayaknya kamu udah pintar kayak gitu, jago lah mandarinya. Tapi emang benar jema tuh keren sih, gajinya tuh gede. emang hmm. hmm. mau berapa aja katanya dikasih gitu. temenku ditawarin gitu, tapi aku enggak tahu ya temanku berapa aku enggak tahu. Tapi <terusuk> kan aku jadinya minder. Ini aku bisa apa gue? Kayak aku sendiri kayak apa namanya? Um, mengukur dari kemampuanku itu Ia, iya, iya 0,01% <TukFit> itu gak ada, ada, cuman bahasa percakapan doang kan? iya, iya mungkin mm. kayak suruh ngambilin apa-apa yang paham cuman kalau mm. suruh baca buku baca yang kayak bahasa-bahasa pemerintahan kayak gitu-gitu ah, ya kan susah yang kayak gitu-gitu gitu, ya bahasa rumah sakit juga suka apa <gantian> paham paham rumah apa itu maksudnya? maksudnya lingkungan kayak penyakit penyakit apa? oh iya iya oh iya sih, Iya itu <gantian> susah sih. ya kalau percakapan sehari-hari mungkin mau kemana, kemana <gantian> apa ya paham. <bayang. gantian> <gantian> tapi kadang ada perusahaan yang bahkan kayak nggak apa-apa kayak meskipun nggak bisa nanti nah. waktu di perusahaannya belajar gitu. Oh, gitu yes. Hmm, temanku juga gitu, dia dikasih les malahan, dikasih kerja terus dikasih les juga kayak wah gitu. Asik juga ini mantap ini pegatang ya. nanti aku Misalkan datang lagi udahlah, aku minta berapa ya? Cuma minta gajinya kecil aja dulu sambil dilesin kan enak. Oh iya iya, sambil nambah wawasan iya. ya. Hmm, nanti kalau dapetin ter. Soalnya empat orang Korea itu bisa bahasa Indonesia lancar semua. Ya karena mungkin, udah lama kan ya. Mungkin ya mungkin dia. Kuliahan mungkin sekolah juga kan Mungkin uh, levelnya dia bahasa Indonesia sama levelku bahasa Korea mungkin Lebih expert dia daripada aku <laughs> Cuman dia udah sempurna mungkin Jalan-jalan sekitar kota aku aja dia paham nah. Jadi dia bumi Temenku yang mencari Temen kerja itu nah. uh, Udah ketemuan aja di sini Oh mister kamu bisa bahasa Indonesia ya bisa apa di Indonesia udah lima belas tahun gila oh. gitu ya. dia udah tahu wilayah sini aku di sini ya emang tahu Mister gitu kan ya. hmm. si yang apa yang ngasih info tenaga kerja itu kan dia kayak apa sih ya broker lah tahu broker kan iya mencarikan info-info kerjaan iya ya, ya cuma dia ya juga minta fee misalkan kamu diterima, darahku ya, gitu. ya. minta fee, kayak ya. gitu kan? Aku nggak ya, masalah, ya. asal diterima gitu kan? Cuman ya, aku ya. sendiri mengukur batas kemampuan gue itu aku belum export <laughs> yang asuh, mungkin sudah ambil barang, mungkin uh, ambil ke sana, ambil sini, mungkin ada barang Cuman yang ya. exportnya itu kayak tapi kalau sebatas persangkapan di OMA TV, ya setiapnya paham-paham dikit. Egalah. Nggak lah. IG-mu apa? Oh, Instagramku. Hmm. Bang Jek <Tukar> orang mana sih? Ya, Jawa. Ya, mana? Kalau Jawa Tengah. kota Pantik. Oh, kalau man. Pernah? You karena know? kakekku, kakekku orang Jawa wow. Tengah, di mana itu di Wonogiri, oh, Wonogiri aku belum ke sana. Aku oh, kalau nah hari raya selalu ke sana sih. Nah, gini ya, Yang atas paling atas, huh? iya hembus Dan namanya aja pakai harga iya, iya, iya, Oke oke. Okay, okay. ya ada ada. lama ya? Aku dari awal sih, itu udah rame. Justru kebalik kalau channelku mah. Biasanya orang sepi dulu kan. Iya ah. rame. Aku pertama kali upload video tuh langsung rame. Oh, Kau lagu? Kapan udah oh, satu tahun? Berapa tahun? Iya satu tahun yang lalu. Hmm, Tapi biasanya sih memang gitu. Kalau cewek itu mesti ramai pak ya penontonnya beda kayak. Enggak lah, cowok juga. Ya? Justru cowok kayaknya deh yang di Indonesia youtuber romantis itu yang yang gede-gede tuh cowok. Oh, gitu. ya, tambangnya kan lumayan cepat-cepat -cake semua. kalau Lagu <laughs> pas-pasan gini, aduh siapa yang mau nonton? Enggak lah, ada lah itu nanti, mau momennya pasti ada oh, Biasanya, biasanya kayak kata temanku sih, ya udah kamu nyabul aja, ya, yang penting kepentingan konten gitu Jadi kayak, apa namanya ya, uh, kata temanku sih, ya hmm? memang sih kayak orang Indonesia, pikirnya yang berbau-bau kayak mungkin satu kayak, apa namanya rauyu-rauyuan gitu terus ada yang berbau-berbau kayak seks terus ada lagi yang pokoknya macam-macam lah. Gitu. Terus, Aduh. Aduh. Aku, aku, kayak Korea aja lah Korea. Aku. Main musik nggak bisa, apa-apa nggak -apa iya, bisa. Iya. Aduh, sama aku juga nyanyi nggak bisa, main gitar nggak bisa. Bahasa Inggrisku pun juga enggak lancar-lancar banget. Korea juga gitu ya. Jadi ngomong apa adanya aja aku. Tapi kamu wah. udah Aku udah monet Alhamdulillah udah. Itu dapat berapa kalau monet misalkan dari pertama monet itu berapa? Aku gaji pertama aku ya. Aku terima 10. Gaji pertama. 1 mm -hmm. juta. Iya. Yeah. Sampai sekarang yeah. total berapa? Iya, itu sepuluh karena waktu itu pin YouTube ku, pin itu exchange ku belum nyampe, dua bulan, dua bulan, tiga bulan gitu loh. Jadi kan ketumpuk, nah. jadi gaji pertama langsung sepuluh gitu, langsung terima sepuluh waktu itu. Soal makanya kan aku bilang ke, bilang itu. ke Bang Jack, "Eh, hmm. uh, ya udah berapa ya?" Seribu ya, udah seribu lebih, hmm. tapi mm -hmm. pas tiga bulan, empat bulan, sepuluh juta Iya, enggak itu, iya uh, pastinya karena ketumpukan itu awalnya 10 Terus jadi kalau sampai sekarang udah berapa? Kalau sekarang karena kemarin sempat berhenti ya. Algoritmaku turun. Kemarin aku tiga bulan berhenti. Hmm, jadi jadi tuh gajiannya tiga empat bulan sekali aku gajian. Itu susah banget naikinya. Tapi alhamdulillah sekarang belakangan udah mulai ramai. Oh so soalnya harus upload terus ya berarti? Ya, bener harus konsisten upload terus gitu. Di apa podcast ini Lah kamu enggak <laughs> live streamer aja? Enggak live streaming? Ah, aku belum pernah nyoba nih. lah Saya enggak bisa. Mana ke live streaming? Eh, huh? saya komputer tuh spek apa lah oh. sama. <laughs> nah, bisa streaming. Oh. Hmm. itu udah lama di Makassar apa? aku Maksudnya tinggalnya di, di Makassar. enggak aku lahir besar di Jawa, ah, terus kuliah kok. enggak di Malang di Batu. Oh, di Malang. Aslinya, hmm. lahir besar di Malang terus. Mm -mm, papa besar kan, kan besar orang Malang, ya. terus uh, mamaku yang Bugis Makassar. Oh, nah, Makassar, jadi terus sekarang tinggalnya di Makassar dua empat tahun pindah sih pindah rumah. Oh, terus pindah ke Makassar. Uh, nah, keren main, di Makassar uh, main ke Makassar lah. main ke Makassar sini di pantai itu loh. Apa itu Pantai Losari? Hmm. Kan? Iya, deket. Berapa uh -uh. menit? Tiga puluh menit ada. Iya, tiga puluh ada. Deket aja kok. Nah, kalau mau ngetes ya. lah. <laughs> aku pengen kayak jalan-jalan ketemu apa ke Bali atau ya, kemana gitu. Mm hmm, iya sih. Sebep ada duit ga? Kan? Pas ada duit ada mestinya itu ngang, ngapain, ngang, ngapain? Tak mm -hmm. nah, jalanin suatu cryptocurrency ya? Wah malah turun. Aduh. Wah lah. Terus sekarang aku baru satu bulan sih mai Aku pernah lihat tuh. Kan? tapi gak pernah ketemu kalau lainnya udah pernah ketemu sih itu udah pernah kalau Kak Indah justru aku awal oh, bikin video itu Kak Indah Kak Indah tuh komen di Youtube awal-awal tuh. jadinya Youtuber pertama yang aku tahu itu ya Kak Indah terus kita teman di Instagram tapi kita nggak pernah ketemu gitu kok oh, cuma komen? Aku pernah ketemu iya, sekali, nggak pernah ketemu saya samain dasmi kianade oh, ya, nggak. Aku nggak pernah ketemu dia. dia ya. Bahasa Inggrisnya sih aku itu sekelas Viking Iya iya kan karena di Bali ya. Dia di Bali, mungkin. Kan beda sama kita Bali. yang lahir besar di Jawa yang pakai bahasa Jawa. Tapi bahasa Koreanya juga ampuh dia. Iya bahasa Koreanya. Aku mikir hmm. kan, aku pernah ketemu si Indas mikiandi terus siapa siapa. Aku mikir, wah oh, ini ini yang pakai bakor cuma cewek-cewek semua, yang coba belum ada ah aku pakai bahasa korea aja lah, gitu kan oh iya iya sih kayak hmm. uh -uh. siapa itu? Iwana, aku ketemu Iwana oh Iwana aku <laughs> uh -huh. ajakin bahasa korea, enggak mau dia <laughs> <laughs> dia pakai bahasa inggris sih, cuman oh. ya, mungkin sekedar tahu aja kalau dia iya iya iya kalau si indah dia ya. mm -mm. bahasa koreanya Yeah. Iya enggak ada kegiatan cuma jadi youtuber, jadi bakor Iya. Yeah. Kan, jadi dia punya waktu kayak ngomong pulang Korea, drakor, kayak gak pulang Korea gitu iya yeah, sih, bener aku juga, aku, <Gives Assim> <Gesad> yang, aku kemarin ketemu orang korea sih yang hmm. dia bisa bahasa indonesia, jadi kalau aku kurang paham aku nama dia <II> <T abraçar> oh, cowok cewek? oh cewek <T> <Jonah> karena ini apa ini apa artinya kadang pendengaran itu apa ya kayak namanya bahasa sana kan beda-beda sih antara Seoul pusat iya iya iya satori ya satori iya yeah, satori nah, kayak kadang kita denger ini apa artinya gitu kan <laughs> kadang ada yang nggak tahu juga sih uh, uh, uh, kayak gitu jadi ya uh, <laughs> kalau percakapan, bikin-bikin hmm. tapi aku, kalau bikin video lah gak usah ngomong orang lain lah langsung aja bikin video kalau ngomong, masih gak mau di-upload <laughs> oh iya, kadang orang korea gitu sih ada. Nah, orang korea gitu hmm. aneh kadang ngumpet kayak gini kadang ngumpet kayak gini, ngomongin jadi kayak, aku pakai bendera kayak gini banyak hater juga sih, kayak Wah, Korea? Ya, ya, orang Indonesia ya. Orang Koreanya juga ada yang seneng ada yang benci. Kok oh. orang pakai Korea gitu, ada yang seneng Ada yang guru-guru di Daejeon kan, daerah seneng, wah bagus kamu suka korea gitu kan? senang, <tuh>, ya gitu kan ya aku wow. pakai apa, apa bendera korea itu dia tapi ada <tuh>, yang iya. ngomong shifal shiki, gay shiki tapi orangnya Mas, gak berani ga? muncul cowok gak kan? nih? Co cowok iya cowok sih, cowok tuh gue bayangin kayak gitu tapi cowok korea itu ya kalau ngomong ngumpat kata-kata kasar dia gak berani muncul, tila yang gini gak berani aduh betul itu gak berani dia pasti gini atau ngumpet kayak gini atau mungkin uh, layarnya ditutupin kayak gini jadi nggak kelihatan Dia hmm. ya, ngomong-ngomong segala macam nggak berani dia muncul di layar orang Korea itu seperti itu. Karakteristiknya. Hmm. Hmm. tapi ada yang sopan tapi kebanyakan sih 80% itu orang-orang Menurutmu gimana? Entahlah kalau pandangan orang kan masing-masing ya? Iya, iya, iya. Kalau 20% menurutku ya baik. Ada yang baik. Ada yang diajak ngobrol, nyambung. Oh, kenapa kamu suka Korea? Ini, ini, ini, gitu kan. Dijelasin. Mm -hmm. ini, ini. Aku suka Korea, aku suka bahasanya, gitu. Oh, mm -hmm. kamu malah cari, kamu malah cari, gitu kan. Kalau kamu cari yang kayak haters itu. Mm -hmm, iya, iya, nah, iya. Di, eh, di apa? Di YouTube kan ada video ada juga sih ngomong orang Indonesia. Kenapa kok kayak dari nah, -bant -bant Korea? Hmm. Satu enggak kan? aku sudah ke profil YouTube itu. Itu ada kayak apa namanya? Aku enggak dobling kayak ikut-ikutan orang, pakai musik, bahasa Inggris aku nggak bisa itu. Ah, pakai ini aja kan, pakai bahasa kantor kan. Hmm. Ya, tetap aku sebagai warga negara Indonesia, aku tetap suka Indonesia, cinta Indonesia. Hmm. Cuman ini uh, sebagai uh, kayak profile YouTube gitu, kan? Hmm. kayak nggak ada apa namanya. Wow, oh, an gitu. Iya, iya, betul. Iya, betul. aku menghargai uh, negara Korea Iya, betul. Iya, betul. Iya, Iya, Okay. Mhm. Iya. -mm. Oke, terima kasih info sarannya ya. Lain kali yeah. lagi. Makasih banyak ya Bang Jack. senang banget bisa ketemu. Nah, jadi, Akhirnya ketemu kan? Semoga sukses ya. Nanti lanjut di. Amin. Nanti semoga juga sukses selalu ya, lancar YouTube-nya Yo. semuanya. Amin amin. Terima kasih. Bye-bye. bye